Mentari pagi, aku mengunyah kenyataan. Kelaparan mencernanya menjadi sebuah kehangatan. Aku ingin seperti pagi, di mana Mentari tak beramri menebar kasih. Pagi, mentari. Pagi hari, selamat serumu. Aku tuntaskan kelaparan Mengunyahnya menjadi kenyataan Dan mencenanya menjadi sebuah kehangatan